Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, lovers dan Lesla Lovers dimanapun kalian berada Selamat malam kembali lagi channel youtube Lesti Fatih Update Akan selalu mengabarkan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora dan reski Bilang Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, komen dan subscribe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 tembus di angka 39 juta viewers di YouTube. Ini keren banget sahabat ya. Luar biasa. Terbukti dukungan sangat banyak untuk Lesti Kejora karyanya. Lagu terbaru sekali seumur hidup tembus 39 juta viewers Kita simak juga kalimat caption yang tuliskan Congratulations 39 juta viewers on youtube Lagu sekali seumur hidup keep streaming Ya warga konoha jangan tentunya lengah Terus semangat doakan support dan dukung buat karya lesti dikejorak mudah mudahan bunda Lesti memberikan karya-karya terbaik dan terbaru. Amin. Kemudian juga persahabatnya kabar membanggakan kita dapatkan juga mengenai Juxtop Music Award. Diinfokan kembali oleh L2W. Lesti Kejora untuk perolehan sementara final lokal mendapatkan peringkat kedua persahabatnya. Ini sementara... Lesti di posisi kedua, silahkan voting guys, pakai koin gratis kalian Ini informasi langsung dari L2W Kita simak juga kalimat caption info yang dituliskan Yuk, vote final Lokal akan berakhir 6 jam lagi di Jux ID Lesti kejuara posisi kedua Pastikan kalian voting dengan koin gratis kalian Pada final lokal akan dipilih top 15 ya, dari top 30 Masya Allah mudah-mudahan Leslie Kejora terus menjadi kebanggaan kita semuanya. Berikutnya persahabat disimak juga cedukan vitamin sisa kemarin persahabatia, ya, masya Allah ada bunda Leslie Kejora yang lagi berjalan keluar, tapi di sana banyak sekali fans dan penggemar untuk minta foto dia ya. masih dikejar-kejar oleh emak-emak Leslie masya Allah. Bunda Lesti Kejora emang tentunya anak yang sangat baik, ramah, humble kepada siapapun, luar biasa. Kita selalu kagum dan bangga dengan sosok Lesti Kejora. Di kolom komentar pun tentunya banyak sekali tanggapan yang sangat positif. Salah satunya dari akun Dahlia underscore 0201 mengatakan, Masya Allah, Dedek Masih yang diburu fans untuk berfoto Bukti bahwa Dedek masih banyak yang sayang Luar biasa, keren Terbukti banget ya Ini bukti nyata banget bahwa Lesti Kejora masih banyak yang sayang Kita selalu bangga Kemudian juga perselabat ya Kabar Lesti dan Bilar pun ini masuk di artikel Tablet Novovisial Pamer dapat hadiah handphone puluhan juta dari Bilar, Lesti ucap doa tulus untuk suami. Masya Allah. kita lihat juga bersahabatnya selanjutnya. Rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora sempat jadi sorotan usai kasus KDRT yang menimpa. Namun, mereka memutuskan untuk damai dan kembali serumah. kromatisan pun kembali dipamerkan oleh mereka baru-baru ini Lesti pun memamerkan hadiah yang diterimanya dari Bilar. Ia mendapatkan iPhone 14 Pro Max yang seharga 40 jutaan. Ini keren banget. Dilansir dari tribunews.com, Lesti memberikan doa untuk sang suami. Masya Allah. Kita lihat postingan bunda Lesti. Terima kasih Papa Abang. Murah rezeki selalu dalam lindungan Allah. Amin. Itu kalimat doa yang sangat tulus dari Bunda Lesti untuk Papa Bilar Mudah-mudahan bahagia terus ya, untuk Leslar Kita sebagai fans selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kita Di sini juga persahabat kalimat caption yang dituliskan oleh akun tabloid Novo Official Semoga usai berdamai, rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar Dipenuhi keberkahan dan tak ada lagi kasus KDRT seperti sebelumnya Amin Doa-doa baik kita aminkan, semoga doa baiknya untuk Leslar terkabul dan dihijam oleh Allah taala Kita masih menunggu cidukan terbaru dan pastinya menunggu vitamin-vitamin bahagia malam hari ini. Jangan kemana-mana para sahabat terus ikuti channel Youtube Lesdivati Update yang akan selalu memberikan kabar-kabar terbaru. Kabar baik, kabar bahagia dari Leslar tentunya.